Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Di sini saya MPS di korkes curhat MPS kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Ernest Henry sebagai ketua umum jurnalis Indonesia. ya Jurnalis nasional Indonesia yang, yang media ini Ya, kumpulan ratusan, ya, ratusan media di dalamnya dari berbagai eh, orang dan tersebar di Indonesia. Kita akan bincang-bincang di sini judulnya mau jadi presiden. Ini strateginya. Nah, itu yang kita mau bahas terkait serangan udara media sosial yang berefek langsung kepada elektabilitas atau memperkenalkan sosok di depan umum. Dan termasuk kinerja-kinerjanya. Bagaimana kabar, Pak Ernest? Alhamdulillah, baik. Lama tidak ketemu kita ini? Ya, lama ya, datang-datang. Dari 2019 ya? ya 2020 kali sebelum, sebelum COVID ya. ya? Sebelum COVID ya? Iya. Nah, kita sudah pernah ketemu dan ternyata saya baru tahu. Sekarang sudah punya sistem yang baru untuk menyebarkan informasi untuk banyak portal-portal media dalam waktu yang sangat singkat. Ini baru saya tahu ini. Seperti apa yang sudah dilakukan sekarang ini? Jadi kita kita bayangkan ya. Menurut ini kita bicara presiden ya. Ya misalnya ya ini mobil pres ini. Pilpres kan. Ya. ya seorang capres itu harus paham teritorial. Paham teritorial ya. ya. Karena manusia itu hidup kan di teritori. Ya di teritori. Ya. jadi berdasarkan apa uh, statistik dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Itu dari pemerintah pusat sampai ke desa itu ada lebih kurang seratus ribu titik. Seratus ribu titik. Iya. Ya. Jadi ada 37 provinsi. Ya. Lima oh, kabupaten kota. kota sekitar tujuh ribuan kecamatan. Kecamatan. Dan sekitar delapan puluh ribuan sekian desa. Desa dan ya. Lebih, lebih. ya, lebih lebih. Iya lebih delapan ribu. Itu seorang presiden bahkan harus apa? Harus presisi tentang angka-angka ini. Iya, mm -hmm. yeah, iya. Yeah, Jadi yeah. kalau ada capres yang tidak paham tentang teritorial ini, bagaimana dia mengelola negara? Hmm, iya, yeah, iya. Yeah, kalau yeah. dia tidak paham, ya. Yeah. Gitu. Artinya apa? Seorang presiden harus apa? Dia punya provinsi berapa? Ya. Yeah. Dan dia tahu situasi setiap provinsi. Ya. Yeah. Karena 37 provinsi ini kan unik. Ya. Yeah. Tidak merata, toh? Tidak merata. Dia punya adat istiadat, ada istiadat. Agama yang berbeda, agama yang berbeda. Dan cara mainnya juga berbeda. Cara mainnya berbeda. Dan infrastruktur yang ada di setiap tiga puluh ini berbeda. Hmm. Apalagi kita mau turun ke kabupaten kota, ini perbedaannya ada banyak lagi. Banyak lagi. Iya iya iya. Kita turun lagi kecamatan, unik lagi. Ya, unik lagi. Ya kita tahu ya kalau ya kemana kan tentara kan. Iya. Kan ada satu Kodim mengawasi dua kabupaten, atau bahkan tiga kabupaten. Kolam. Ya, betul. berarti kan unik, toh unik. Ya, idealnya kan Kodim itu kan satu, satu kabupaten, satu, satu kodim. kodim satu kabupaten, satu polres. satu polres, satu Kabupaten, satu Kejaksaan, kejaksaan satu kabupaten, satu pengadilan, pengadilan idealnya kan idealnya gitu ya. Tetapi menurut jumlah penduduk, atau segala macamnya kan tidak bisa kita ketemu hal ideal itu betul. Tetapi kita akan menuju ke sana, akan menuju ke sana ya. Iya, bagaimana kondisi ideal ini bisa kita? Uh, dapatkan. dapatkan Dan seorang capres Harus paham betul tentang ini hmm. Kalau capres tidak tahu jumlah desa Yang akan dia uh, Bangun Yang akan dia ayomi Yang akan bikin dia maju Gak usah dipilih Berarti gak, dia gak ngerti iya, Tentang iya. apa yang dikerjakan iya, iya, iya. Jadi ringkasnya Seorang capres itu harus Paham seratus ribu titik ini Harus paham seribu titik ini Harus paham Artinya, pemikiran seorang capres harus berada di setiap titik itu yang memiliki pemikiran yang sama. Betul, jadi cepat-cepatnya capres itu harus bisa mengkopi dirinya, ya, mengkopi dirinya sebanyak seratus ribu orang. Setidaknya itu pemikirannya, ya, pemikirannya, ya. Jadi, visi, misi, dia. misi ya. tujuan dia mau jadi capres itu bisa dikopi oleh seratus ribu orang. Iya, iya, iya, iya, kenapa? Ini fungsinya banyak nih 100.000 orang ini. Ya, ya. Yang pertama paham dulu nih. Ya. PC dari capres ini apa? Hmm. Dan paham dulu misi untuk mencapai visi ini apa? Ya. Karena yang akan melakukan adalah yang 100.000 orang ini. Ya, yang akan menyebarkan keinginan. Yang akan menyebarkan ini. Ya, ya. Jadi bukan si capres, hmm. capres cuma mengcopy. Nanti yang, saat, yang satu tiap titik ini dia akan menceritakan kepada semua orang. Iya, contoh siapa ya, ini? Ya. Canya, saya ini capres ini, saya ya, nih saya ini. Iya, Saya ingin di desa itu i, ada saluran air bersih misalnya. Betul. Nah, bagaimana ucapan ini bisa langsung ke seluruh desa begitu ya? Betul. Betul, yang diucapkan oleh orang desa itu. Betul. Hmm. Jadi yang pertama sekarang ini kan 2024 ini kita memilih presiden. Iya. Salah memilih presiden, kita kalah 10 tahun. Iya. Kenapa? Karena presiden yang salah ini bakal menang dan akan nambah lagi lima tahun lagi. Lima tahun lagi. Jadi kalau sekarang itu anak-anak statusnya sepuluh tahun lagi udah dewasa dia, tapi udah dicuri kesejahteraannya selama sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Iya iya. Ya. Jadi 2024 ini masyarakat Indonesia harus lebih hati-hati memilih presiden. Hmm, Oke. Okay. Kita kembali ke bagaimana cara memulihkan seorang sosok apakah calon apakah calon. Ya itu tadi. Jadi capres ini capres ini harus mengkopi dirinya, visi misi dan tujuan dia jadi presiden itu ke ribu orang. Hmm. Siapa Siapa 100.000 orang ini? Adalah salah satu orang terbaik dari capres ini di setiap desa itu minimal ada satu orang. Hmm. Bayangkan saja, kalau ada 100.000 orang yang mewakili capres ini, di setiap desa ada satu saja, berarti visi dan misi capres itu bisa disampaikan. Misalkan, ya. Misalkan capres ini adalah Muhammad Solek Karaeng Silah. Ya. Dia punya visi ini. Saya membangun negara ini pendidikannya gratis. Ya. Saya membangun negara ini kesehatannya gratis. Saya membangun negara ini dengan infrastruktur yang layak. Hmm. Ini tidak akan sampai ke masyarakat desa kalau dia tidak ada orangnya. Tidak hmm. ada orang yang komunikatif, tidak ada orang yang bisa memobilisasi, ya. dan tidak ada orang yang bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Hmm. Di desa itu. desa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Capres ini harus punya kanal, punya saluran, Hmm, untuk saluran informasi, saluran informasi, untuk men, me, mengirim saluran informasi, mengirim informasi itu dia punya saluran informasi yang paten. Hmm. Artinya dia satu kali klik harus langsung sampai saat itu juga ke seratus ribu titik. Hmm. Jadi tidak perlu ngapul ulang lagi. Iya iya iya. Ini visi ya. dan misi daripada capres A misalnya, hmm. dia harus langsung broadcast ke seratus ribu itu. Hmm. Jadi, sampai ke desa yang satu orang tadi dia mengawal satu, apa namanya, satu kanal ya. yang kanal itu terintegrasi ya. dari kawasan kabupaten, dari sampai kawasan, dari kawasan Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada satu kegiatan, hmm. daripada perwakilan satu kegiatan satu kegiatan saja, ya. mewakili nih, visi dan misi, Hmm. Misalnya, dia menemui orang miskin yang layak dibantu. Ya. Yang selama ini tidak dapat, namanya apa lah, BPJS tidak dapat, BLT hmm. tidak dapat, cuma jadi pendengar saja. Hmm. Ini melalui media ini ditulis oleh salah satu dari ribu ini, hmm. salah satu orang aja ya, satu orang saja menulis ini tentang satu anak bangsa yang terpinggirkan hmm. yang dia berhak atas BLT itu berhak untuk diberdayakan, tetapi terpinggirkan ya. ditulis. Oleh satu desa ini, perwakilan satu desa ini, hmm. itu akan langsung ke pusat, ke Capres. Kalau Capres ini jadi presiden, kan ke presiden. Iya. Bayangkan aja, kalau kanal ini kebangun, akan ada seratus ribu orang miskin by name, by address, dengan video, dengan kenyataannya bisa dilihat. Hmm. Karena ada videonya. Iya. Ada narasinya. Iya. Ada nama orangnya. Iya. Ada desanya. Detail. Hmm itu akan ada 100.000 orang miskin yang bisa diselamatkan. Itu yang pertama, yang kedua kalau dalam segi pendidikan itu presiden ini atau capres ini yang akan jadi presiden ini akan gampang mencari anak-anak putus sekolah. Hmm. dia cukup perintahkan pada seratus ribu orang ini lewat channel itu, lewat channel itu, tolong langsung informasi langsung, bisa. langsung, langsung, tolong kau cari anak-anak yang putus sekolah, yang wajib sekolah, yang terpinggirkan. itu hari juga hari itu juga dapat. Ya, karena aktor koneksi. Terkoneksi karena ada portal ada media portal. di desa itu. Ada media. Sekitar. Di kecamatan juga ada. Ada. Di kabupaten ada. Ada. Di provinsi ada. Betul. Jadi sekali ngomong kayak saya ini. Ya. Saya ini begini-begini kan sudah viral. Betul. Ya kan? Betul. Sudah, sudah viral lah. Hmm. Karena saya punya YouTube sendiri. Ya. Betul. Ya punya TikTok, Betul. Punya TikTok, punya Facebook. Betul. Nah, akhirnya sudah banyak lah yang kenal saya. Betul. Ya, kalau ada 270 juta orang Indonesia paling tidak yang kenal saya 10% lah. Betul. Nah, Seandainya saya pingin dikenal 50% puluh rakyat Indonesia menggunakan ini bisa? Oh bisa, itu cepat. MPS? Oh langsung. Nanti kita coba ya. Bisa kita coba. Kalau ini terbukti? Terbukti. Bayangkan aja, misalnya MPS Presiden ya. Enggak usah Presiden, taklah MPS. Ya, ini M kita harus berada. Jadi cuma Presiden itu berada di puncak nanti makanan. Ya. Pejuang lah. Pejuang. Ah komandan. Pokoknya kemana peta itu kan di atas pucuk nanti makanan. Oh iya. taruhlah presiden peta. Presiden peta. Ah. Nah, jadi presiden peta ini ini agak kesal sama menterinya nih. Iya. Ah, dia saya kesal sama salah satu menteri ya. ini. Saya mau kritik. Ya, dia ada menteri yang suka impor sapi. Hmm. Sementara presiden uh, peta ini yang nama Karaeng sila ini kok impor-impor tapi dasarnya nggak ada. Hmm. 100.000 ribu orang ini bisa diperintahkan, tolong kau absen semua sapi yang layak potong di desamu. Kalau kita anggap cepat-cepat berpikir saja, ya, ya, ya. pada hari itu ketemu akan ketemu 100.000 ribu sapi layak potong. Saat itu ya? Saat itu juga. Dan kita bayar. Nah kita bayar. Ini ya, ngapain impor? Karena sapinya ada by name by address dan tempatnya di mana ada. Ngapain impor dari luar negeri? Hmm. Kalau mungkin di salah satu desa nggak ada sapi, mungkin tetangganya, tetangganya. tetangga desanya. Tetangga desanya. Ya, satu di, di kelurahan di kota kan Ya, ada kalau susah-susahnya masa satu desa nggak ada sapi yang siap potong. Minimal satu ada. Hmm. Ya, saya yakin lebih dari sepuluh. Ya, ada lah. Kalau sepuluh sapi saja ada satu desa, sepuluh sapi yang bisa di absen. Pada hari itu juga berarti Indonesia punya satu juta sapi. Jadi ngapain menterinya ngimpor? Nah, kayak beras mau minta atau... komisi. Hmm. Nah, kan impor itu kan ada ya biasalah orang bisnis. Masa Ya ah, iya, biasa lah biasa. Ah, bu, sebenarnya nah. bukan biasa tapi itu penyakit. Saya ya. pakai menteri lagi itu mah kalau udah ada kayak gitu Nggak, bukan bukan penyakit itu maksudnya sudah bahasa bisnis lah. Oh, bahasa bisnis ya. ya. Kan? Masa masa uh, Presiden peta uh, belah duren gitu kan, saya ha? dapat baunya saja kan enggak ya? Ya enggak mungkin. Kan ini. saya mengawal jalan itu. Hmm. Saya kira halal juga. ya Kalau di di di di, di, di, di Wah, best practice-nya yang benar. Wah, ba bayar jasa lah. Bayar jasa. Enggak, maksudnya wong lah. Gua dengar. Enggak jalim juga. Enak-enak makan durian tapi saya enggak kenapa cuma kena bau doang. Oh iya. Jalim. Ya. Masuk neraka, oh, Presiden. Gitu. Jadi jadi begini. Itu itu yang seratus Kenapa? Ya, enggak. Lagi podcast. Ya, jadi jadi itu. Jadi eh uh, itu yang kedua ya. Ya. Nah, yang ketiga memang ya. Presiden ini, ini ke-1000, ini kan tim sukses. jatuhnya. secara otomatis, secara otomatis, apalagi yang sudah punya parpol? Ini tim sukses ini, apalagi capresnya punya parpol untuk membentuk 100.000 orang. Ini satu hari selesai. Jadi, kalau ada ketua partai nggak bisa memilih, kadang-kadang terbaiknya 100.000. Sekilas, step down. Benar, ini, ini, Tapi bukan ketua partai. Ini hebatnya media karena saya buktikan begini: wireless. Saya tidak punya media yang kayak begini. Yang yeah. besar ini ya. Yeah. Saya hanya punya YouTube dengan Facebook waktu itu. Yeah. Bisa komunikasikan seluruh peta dari seluruh Indonesia belor negeri. Hanya liat Facebook. Apalagi yeah. ini portal yang langsung terkonek ya. Uh. Ngeri ini. Nah, ini bukan ngeri lagi. Jadi kita punya sistem yang harus ini yang harus ke pemerintah. Tapi nggak apa-apalah. Kita, kita, yang nah, kita yang kembangkan. nggak kita yang kembangkan, kita kan anak bangsa, anak bangsa, punya pemerintah juga, punya pemerintah, punya pemerintah juga, berlegalitas enggak itu, beruntuk perusahaan enggak, oh, kita sudah daftarkan kan, berarti, ba berarti bayar pajak nanti ya, akinya bayar pajak, iya, jangan sampai ini pajak ini juga kita sudah bayar malah pajaknya oknum itu, oh iya itu, oke, itu silikan itu ya, iya, oke, okay. jadi kita bayangkan saja ya, nah, kalau kita dapat presiden yang salah ini, seratus iya. ribu titik pemerintah ini titik publik. Itu dia bikin portal sendiri-sendiri. Coba bayangkan. Hmm. Jadi 100 ribu titik, dia bikin portal sendiri. Portal sendiri, -sendiri. Bagaimana terintegrasi. Dia berada tidak di server yang kenal. berbeda. Di server yang berbeda. Metadata yang berbeda. Dengan bandwidth yang berbeda. Coba bayangkan. Gimana dia terintegrasi. Belum terkoneksi nih. Terintegrasi saja tidak. Menurut di lewat portal yang ada ini yang punya mungkin satu-satunya di Indonesia kali ya satu-satunya Indonesia ah ini portal yang yang satu-satunya di Indonesia berapa sih biayanya buat itu punya tuh? itu kalau dari risetnya riset, riset saya ini riset nih selama 15 tahun saya lakukan. Oh di riset lima belas tahun ya. ini portalnya ya. nih ya itu ya kecil sih nggak banyak berapa baru habis empat koma delapan Eh, empat koma delapan miliar luar biasa berapa ini banyak mampaknya. kalau ku analisa ini kan saya sekarang ini jadi pengamat medsos nih ya. jadi saya bisa ngamati di media sosial orang-orang ya. tuh ya. ya karena sudah sehari-hari saya di media sosial ini kalau misalnya dilibatkan di dalam survei, dalam ya. eh, tuh sekecap itu yang saya katakan. Kalau Muhammad Solek Karasila ini Capres hmm. dan dia punya 100 ribu orang ini di lah anda ini populer apa enggak, dikenal enggak hmm. di 100 ribu itu hmm. titik itu kenalnya juga survei-survei kan? Kalau okay, pada ini, saat ini, kan, ini, ada. kan ada, Kena ada kan orang tidak kan ada. Ini 100 ribu responden. Bukan bukan dia responden, bukan dia oh, adalah. Oh dia, dia yang memucapi, nyari orang, nyari orang, mensurvei. Mensurvei orang, survey mungkin orang. satu desa 10 orang. 10 orang, berarti kan dia survei satu juta. Iya. Itu real loh dengan sampel sampel merata. Jangan ada kayak survei abal-abal. Ya, cuman 1.000 kan Saya tahu misalnya karena istilah ini banyak duit, sewa lembaga survei abal-abal. iya pada prekuensi PES, karena yang sila ini nomor satu terus. Hmm. Tetapi dia tahu kalau dia nggak mulir. Hmm, banyak gitu ya? Banyak. Sudah yang dibenci emak-emak kan gitu misalkan gitu kan. Karena yang ke TPS ini emak-emak yang banyak. Berarti ini juga bisa digunakan untuk membayangi pengumpulan hasil pemilu. Ya itu dia. Jadi kalau capai... Misalnya itu ya kan? Misalnya eh, ada, ada portalnya di desa itu. Iya. Kemudian dia konek dengan seluruh saksi di desanya Bukan connect lagi, jadi dia langsung Mau kita... saksinya gitu loh Iya, dia, dia langsung Iya, yeah, yeah, Ini contoh yeah, nih, yeah. saya yeah. ini calon presiden yeah. Yeah. Saya punya saksi di ratus ribu TPS kian. Betul Benar gak? Yeah. Tetapi kan tersebar di puluh ribu desa sekian yeah. Benar ya? Yeah. Nah, dalam satu desa bisa saja ada eh, taruhlah 10 TPS yeah. Nah, portal ini konekkan kepada 10 saksi yang di TPS Betul Nah, setiap ini selesai pencoblosan, dia laporan ke sini. Ya, dia foto, dia, foto, dia bikin narasinya, narasinya, dia bikin beritanya. Beritanya, portal ini ngirim data ke? Langsung ke pusat. Ke pusat? Ya, nah. jadi dia posting gini. Jadi, kalau 1000 ribu portal ini, setiap desa itu posting di portalnya masing-masing. Hmm. Berita itu. Ya. Berarti kan yang posting kan desa itu sendiri. Hmm. Bukan diposting oleh admin pusat. Bukan. Itu adalah bukti ya Iya. Ya. keberadaan orang itu ada di sana. Data di siap, ya. ya. Jadi, kalau capresnya, karena yang sila capresnya, dia punya orang di desa itu. Berarti, setidaknya dia punya pengamat daripada pemilu ini. Mungkin ya. Dia mungkin dia bukan saksi yang legal, ya. tetapi dia memotoh hasil, Memotoh hasil, ya memotoh hasil, orang Kita sendiri, dia bikin narasi, Aha. ya, dibikin narasi dibikin <tuh>. narasi, dan terus diposting jadi berita. Ya. Dan berita ini di broadcast lagi ke ratusan media lain ratusan media lain ya. yang ada di bawah jur jurnalis, nasional jurnalis nasionalis. nasionalis Sudah sampai sekarang internet. sudah ada berapa media yang gabung ke dalam jurnalis Kalau jurnalis. sekarang bunyi hitungannya hampir 200 Hampir 200 ya? ya Bayangkan aja 200 itu dia punya anak lagi 1.000 hmm. Itu penampakan saja nih penampakan saja Yang 200 ini ya, 200 dia punya 200. lagi anak-anak di bawah lagi ya, Kan jumlahnya tetap 100-100 Jadi satu portal 100.000 sampai kerisakan Hmm. Artinya dua ratus kali seratus ribu itu penampakan saja. Hmm. Ya Jadi satu kali enter dia masuk ke 200, 200 ratus portal, portal dan portal itu bisa dilihat apa yang geser itu 200 ratus kali seratus. Dua ratus kali seratus ribu. ribu. bisa juta dilihat di sini ya. Dua juta penampakan. Berarti dua puluh juta penampakan. Juta penampakan. Juta penampakan. Juta penampakan. Okay. Nah artinya begini orang-orang ini yang orangnya ya berarti itu tanggung jawab saya sebagai capres. Oh iya. Saya nunjuk orang itu kan, ya. tetapi untuk portalnya itu disiapkan oleh Pernes. Ya kita siapkan, Kita mengawal. Mengawal dari desa ada perwakilannya ya. itu portal, ya seperti dalam untuk media lah ya. Iya ya, media. Ada kantornya? Ada kantornya. Ada kantornya? Ada. Yang buat oh, yang saya suruh itu ya. Ya. Nah, kemudian di kecamatan ada. Nah. Jadi, jadi jadi sistemnya gampang ya sekarang nih. Enggak di kecamatan ada. Ada. Kabupaten ada. Ya. Sebelum lanjut ke sini ya. saya mau nanya dulu. Nah. Seperti saya di sebagai calon presiden, ya. berapa yang harus saya bayar secara keseluruhan? ataukah Hitungannya apa kalau apakah langsung saya bayar secara keseluruhan? Otomatis saya nggak mampu dong. Oh, ah. Ataupun perdesa kaya yang bayar dan itu prosedurnya seperti apa? Inilah Cara pembayaran portalik. Inilah kalau capres cerdas atau ketua partai cerdas. Hmm. Ini kan leadershipnya diuji di, di, di diuji di sini. Ya. Dia punya mental accounting, atau enggak? Hmm. Oke. Okay. Yang partai ini kan eh uh, enggak sebelum masuk situ. ya Saya mau tanya harga dulu lah. Satu portal di desa itu biayanya berapa? Ah, itu nanti. Tunggu dulu. Oke. Okay. Kita jelaskan dulu. Oke, okay, jelaskan dulu. Kita jelaskan okay, dulu. Okay. Ya. Sambil jadi, itu begini, dulu. Ya. ya jadi begini biar enggak terlalu Iya, jadi kita jelaskan dulu ya. Jadi kita punya 100 titik ini. Ya. Jadi yang pertama, ribu titik ini adalah capres kurensi itu punya orang satu orang minimal untuk satu desa. Satu desa. Ya. Minimal di kecamatan satu orang. Satu orang. Minimal sebagai koordinator kan? Sebagai minimal di kabupaten kota ada satu orang. Satu orang ya. Dan minimal di provinsi ada satu, satu orang. Satu orang pengendali. Pengendali. Ya. Jadi total lila <laughs> sampai ke pusat itu sekitar, sekitar 1.000 100, ya, ya. 100 Kalau bagi partai yang punya sudah punya infrastruktur sampai ke Ranting kabupaten kota sampai Ranting malah sampai Ranting malah ya, kalau ada itu kan lebih lebih lebih ada. lebih lebih sadis lagi. gitu ada ada ya. beberapa partai yang ya. saya analisa itu ada sudah sampai ke Jadi ranting. ini saya kira untuk membentuk ini untuk membentuk itu ya itu sangat gampang sekali karena sudah ada orang-orangnya orang-orang sudah ada jadi yang pertama dibentuk melalui TOT sebenarnya hmm. trainer on training On training ya jadi capres sila ini men training dulu minimal tiga puluh tujuh orang tingkat provinsi tingkat provinsi ya. ya kita sudah dapat nih trainer tiga puluh orang yang capable ya baik menggunakan portal maupun membuat narasi ya ya orang ya. ini yang akan mengajarkan hmm. 5 w satu h standar jurnalistik ya ya membuat ya. narasi bagaimana membuat berita cepat dalam 3 menit jadi Oh, hmm. ya tiga orang nih kita latih. Ya dilatih. Baik secara audio visual ya. maupun secara narasi. Ya ya. Dilatih. Nah tiga orang ini akan melatih 514 orang lagi. 37 Tapi di provinsi masing-masing. Provinsi masing-masing. Ada mungkin yang dua orang dalam satu provinsi. Ya nah betul. Okay. Ada misalnya di Jawa Tengah ada 38 Jawa Timur ada 37 misalnya di Jawa Barat 27 puluh tujuh misalnya. Di Jawa Barat. Nah. Nah, dia melatih nih. Jadi, yang 37 orang ini melatih 514 orang. Hmm. Trainer, trainer, hmm. yang mengendalikan portal itu nanti. Ya, trainer ini dilatih. Dia melatih lagi trainer yang sekitar tujuh ribuan kecamatan. kecamatan yang pegang, yang yang melatih itu yang tingkat kabupaten yang, tadi Yang lima empat belas ini hmm. melatih. Dan yang di kecamatan ini, ini kan trainer terakhir nih. Hmm. dia akan melatih yang tujuh ribuan ini dibantu oleh yang kabupaten, dibantu oleh yang provinsi. Dia akan melatih sebanyak delapan puluh ribuan lebih. Ya. Orang-orang yang megang kelurahan dan desa. Desa. Ya, ya, ya. Sebentar toh? Ya. Karena cuma lima tingkat, kecamatan, kabupaten, provinsi, Dan terus desa yang ya. dilatih. Ya. Cepat. Ya. Kenapa? Orangnya ada, infrastrukturnya ada, dan dananya juga ada. Dananya ada. Nah, di sini kita bicara dana. Oke. Okay. Nah, sebelum Belum berbicara dana. Ya. Saya mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, nitisin biasalah. Boleh. Ini namanya iklan sejenak. Itulah curhat ya, sabar Mainkan Oh, kursusnya kursusnya begini: PS, partai peta ini punya seratus ribu, tiga ratus ribu. Eh, sorry, seratus ribu, seratus ribu orang. Ya, tiga ribu orang, tetapi seratus ribu cabang partai sampai ke desa. Mm -mm. by name, by address, bisa dicek. Ada orangnya, Ya, iya, keren Pengurus, karena dia pengurus real, real bisa dicek di portal. Portalnya bisa ditelepon orang yang di portal itu, dan yang portal, ada patuhnya di portal bisa kita taruh. Ya. Dan orang di portal pun ada pemasukan tambahan dari iklan dia, oh bisa. Oh, makin lagi dia, dapat action dia, setiap portalnya kan bisa. Dengan berjalannya waktu itu hebatnya Google, Kalau Google tuh setuju hitung. Oh, karena di portal mana yang menghasilkan turbo, kalau pangkur dengan secara tidak langsung juga. Oh, iya. yes. Bayangkan kalau capres sekarang sila ini kreatif ya, ini kreatif nih. Ya, dia bisa mengkasi instruksi. Tolong satu kali berita, satu berita nih Mbi. dari MPS. Dari MPS saya bisa dari, saya ngomong. Dari, ah. Ah. Bisa ini satu, satu orang ini men, men share ke sosial media. Sosial media. Sepuluh saja. Sepuluh. Berarti satu berita saja itu akan bernilai satu juta orang. Satu juta penampakan. Orang pakan. Bayangkan ya, sepuluh saja sudah satu ribu dilihat. Hmm. Saya mau maju, ma maju presiden eh, mungkin dua, kalau enggak 2009, 2003, 2004 lah. Saya siapkan diri saya untuk jadi presiden ini. Insya Allah. Kalau sekarang belum lah. Saya belajar dulu kok calon-calon presiden oh begini. Ya kan? Kira-kira mustahil apa tidak kalau saya terpilih nanti? Kira-kira ada enggak? Nggak itu mungkin. mungkin. Jadi kalau potongan presiden karena sila ini sudah cocok lah. 2009 atau 2004 lah sudah cocok cocok ya cocok. eh kawan ini ketua umum jurnalis nasional Indonesia Jurnal cocok. sahabat saya yang punya media kemana-mana ih sudah cocok saya presiden pasti kalau saya maju presiden dibantu banyak teman saya nah, ini oh. hitung, hitung hitung bodohnya ya itu ah. bodoh nih ya yeah. jadi kalau Karan punya pendukung ini pendukung nih yeah. mengkopi meng meng visi yeah. dan misi uh, capres Karan Sila nih yeah. Dia menyumbang satu juta saja sudah satu triliun. Baik. Apalagi misiku yang paling handal satu. Libatkan ya. rak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Saya yakin. Nah, bayangkan saja kalau satu orang seratus ribu ini ya. bisa merekrut 10 orang aja. 10 orang. Yang menciptai kareng sila. Berarti punya 1 juta toh? 1 juta. 1 juta. Jadi 10 kali 100. seratus ribu. Satu juta orang. Iya. Iya. Dia nyumbang satu satu satu juta saja. Berarti satu juta kali satu juta. Satu triliun. Satu teh cukup untuk biaya capres. Enggak usah kayaknya satu triliun karena kan mereka kan orang-orang saya. Ya, itu menyumbang seandainya. Oh, uang itu. itu sumbangan apa? ini kan sumbangan ini ya sumbang ini nih ya, sumbang ini kan bukan harus dinilai dengan uang saja. Oke. Okay. Kalau dinilai. Ya. Yeah. Jadi payah dia selama satu tahun nih. Hmm. Untuk membesarkan nama Karaeng Sila, dinilai satu juta saja itu murah sekali. Itu value-nya, value-nya hmm. itu satu triliun. Kan sumbangan itu kan tidak harus dalam bentuk uang, ya. bentuk tenaga, ya. dan sumbangan material lainnya. Ya yang tidak bisa dihitung, nanti bisa dihitung. Tapi bisa diuangkan lah gitu mesti di kira-kira. Eh, kayak ini lah peta saja sampai sekarang ini ya. RT sekarang lu kan udah tahu peta lah, Iya, ya, nah, nah, ya kan. Nah. Eh, saya tidak ngelok ke uang rp peta itu. Jadi orang setiap orang buat sendiri bajunya apa beli barang sendiri pakai celana beli sepatu oh, sendiri, sendiri, bangga sendiri. Makanya saya bilang, kalau mau mempopulerkan garansi lah, yang 10 orang ini kan udah modal nih. Hmm. 10 juta hmm. bikin kaos ya. Kan dikausin orang satu desa itu sama dia, ada yang uang 10 juta itu ah jadi itu barak iya saya nur kursi penerus bilang masih ada waktu ya pas-pas maksimal dari tiga puluh kalau saya rasa malah kan, nggak mungkin lah itu lima tahun lagi kan baru umurnya sekitar lima puluh lah eh, 50. sekarang umur empat puluh empat tahun lima puluh lah tapi kurang lima puluh lima puluh pas lah lebih. iyalah pas itu udah cocok lah ya cocok. sekarang menteri aja nggak lah bisa tanglirik nggak ada Ya. soalnya hmm. ada yang lirik kalau ada yang menang dan dilihat visi dan misinya Karang Sila ini bagus. Partai juga kayaknya masih ragu sama saya. Walaupun ada beberapa petinggi partai yang hubungi saya, tapi kayaknya ragu. Enggak, ya. bayangkan aja. Kalau Karang Sila bisa sebagai capres, bisa membentuk 100 ribu orang. Artinya jalur distribusi sudah dipegang. Iya. Tinggal kerjasama aja dengan perusahaan logistik. Siapa yang tidak mau bekerjasama kalau pasukannya real 100 ribu? Oke, okay. ini kalau hmm. saya yang jadi capres dua atau dua ribu puluh Ya sama saja sebenarnya. Siapa ya, Yang calon presi. Se, kalau sekarang kan. Yang untuk dua ribu dua ini bagaimana? Yang pertama sama itu, Sama yang juga. juga. Sama. Yang pertama dia ngerti teritorial. Oh, itu kan titik teritorial. Iya iya. Ya. itu titik teritorial. Jadi kalau ada salah seorang calon presiden, ya. Meminta ini, eh, berarti saya ajak. Oh, kita kan begini, kita ini mendukung siapapun. Iya kan, kamu belum ada nih? ya iya kan? Lu ya. kan ibaratnya sekarang independen, kan? Media netral ya. tidak ya. mendukung siapapun. Ya. Dengan adanya video ini, tiba-tiba nah. ada yang hubungi saya. Ya, kita MPS, kan. ya. Tolong orang itu bawa ke saya. Siapa? Oh, kita siap, kita siap membantu orang minta bantuan. Nah. <laughs> nah, sebelum itu terjadi, <laughs> ini kan tidak mungkin gratis nih. Ya. Lu aja modalnya 15 tahun, merintis itu. Men-reset 4,8 m, ya. belum lagi mungkin yang lain. Ya. Sama tanya itu, satu kan satu portal tuh, ya. biayanya berapa? Jadi gini, jadi kita soal biaya itu kan relatif. Ya? Relatif. Relatif. Yang pasti tidak mahal. Kontrak atau tidak mahal. Yang pasti, yang pasti tidak mahal. Artinya tidak mahal. apa? Karena yang pertama portal ini adalah terintegrasi. Mm -hmm. Portal ini terkoneksi ratusan ya. media lainnya, ya. Yang kita butuhkan adalah siapapun yang menggunakan portal ini. Siapapun. Siapapun nih. Satu titik portal. Untuk bayar uh, bandwidth. Bandwidth kita ya. Kita butuh bandwidth. Karena yang kita keluar. Bandwidth. bandwidth. itu kalau kita kirim data kayak jalan raya. Oh, aduh, jaya. Jalan pajak, tol. Ada pajaknya juga. Pajak tol. Jadi tol ini ya. ya Jadi ya. jalan ini kita bikin jalan tol ya. Jalan tol kan harus bayar. Ya, ya, ya. Dan terus ada juga terminalnya. Terminalnya kan server. Memori ya, namanya ya. ya, ya, ya. Nah, asal kita ada juga orangnya yang ada orangnya. itu Ada ada petugas-petugas tolnya itu gitu berarti, kan. Ya, ya. Kalau itu terbayar kita siap bantu. Kira-kira harganya berapa siapa tau dan nanya. Nah itu relatif. relatif. Berarti relatif. harga tidak dibuka di sini. Tidak. tidak. Enggak itu, itu relatif. Kalau ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya kita itu relatif berapa biayanya proporsional? Itu mampu, kenapa? Dan bayarnya juga tidak perlu, misalnya. Saya sama calon presiden oh tidak perlu, karena yang akan bayar, bayar, yang akan bayar adalah yang DPW, DPD, DPC, dan seterusnya. Oh mereka ya? Ya mereka yang berkepentingan. Hmm. Bisa, Jadi, misalnya okay, nih, ini bukan hanya, kalau saya melihat ini bukan hanya untuk pilpres, pemilu, bisa juga untuk caleg ya? caleg pas banget. Bupati, wali kota, ya. calon gubernur, calon gubernur. Iya. Jadi, apapun yang membutuhkan publikasi dan hirarki, ya misalnya itu misalnya ada, ya. ada ada organisasi yang hirarki, cocok. Ini aplikasi ini cocok untuk organisasi. Oke, sekarang kan, taruhlah belum ada di organisasi yang mau. Tiba-tiba hmm. hmm. saya secara pribadi mau, di, mau dikenal nih. Nah. Sudah, apakah sudah punya jaringan tersendiri jurnalis ini untuk saya dikenal orang, walaupun tidak tiap desa? Enggak, kita ada kalau untuk yang untuk apa untuk politisi ya Enggak, misalnya ini contoh nih ya. ada ada yang mau dikenal di publik kok oh, bisa sudah punya jaringan ya sudah eh, kita ya. sudah online Kita sudah, sudah online, online kan ya kita sudah onlinekan tuh seratus ribu titik itu sudah onlinekan oh sudah onlinekan cuma ya, belum sekarang -kan sama ya, orang. sekarang in the process untuk merekrut orang-orang yang akan menempati posisi itu posisi itu khusus untuk jurnalis nasional Indonesia Khusus sekarang. Sekarang khusus. adalah khusus untuk jurnalis nasional Indonesia. Kalau ada yang mau membuat yang sama, ah, bisa kita bantu. Bisa bantu. Kita bisa bicarakan, kita bisa cincai lah. Cincai lah. Nah, okay. Cincai. Saya mau coba diri saya lebih terkenal lagi nih. Oh, bisa. Orang bilang, MP, jangan WAMENSO. Saya, saya bilang, saya nggak ngerti itu WAMENSO. Yang jelas saya ngoceh-ngoceh yeah. ngomong nyampaikan yeah. orang kenal sama saya. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Iya, yeah, betul. Nah, contoh saya mau ngomong ini, misalnya. Yeah. Saya MPS berharap agar tidak ada lagi istilah cebong kampret kadrun. Saya ngomong, ya. Itu bisa disebarkan nggak oleh portalnya yang sekarang yang punya Jaim Satu kali enter, satu kali enter. Satu lari. kali enter kali seratus portal saja. Itu penampakan omongan daripada MPS, Capres MPS ini akan seratus kali 100.000, 10 juta saat ini, ya. Saat ini, ya. Ya akan terjadi penampakan ya penampakan ya ini penampakan Nampakan. ya nah, orang pen... yang mengenal saya itu ya, ya. penampakan dulu ya penampakan karena, karena untuk dibaca tampak dulu kan oh ya penampakan yang yang akan ada di link akan tampak di seratus ribu seratus portal dan seratus ribu portal di bawahnya berarti 10 seratus kali sepuluh juta penampakan penampakan yang ya. lewatlah di situ ya jadi lewatlah di berandanya sampai ke desa Iya. kalau mungkin ada yang baca mungkin ya taruh 20% Masih taruh satu persen saja sudah bagus yang penting muncul di situ ya, kayak notifikasi gitu ya ya sepuluh juta satu persen saja kan seribu Hmm. 100 ribu. itu notif aja itu yang ya. muncul notif ya. ya saat ini yang bisa dilakukan saat ini ya, ya. jadi kalau ada penampakan 10 juta satu persen itu kan seribu iya jadi oke okay, guys habis ini channelku buat video nah. saya mau buat video tentang mps ya ya kan akan saya buktikan ya. bahwa saya bisa tersebar ke banyak portal ya. dan akan saya share ya. bahwa portal ini betul-betul terjadi. Jadi yang belum mengenal saya suatu saat akan mengenal saya kawan. Kan begitu. Uy. Calon Presiden Republik Indonesia kalau tidak 2009 2034. Ya kan setuju kan? setuju lah Untuk jadi Setujulah. presiden itu kan yang dibutuhkan ide. Ide. Kalau kalau karena Pancasila ini kan idenya banyak. Nah Eh, pabrik sabun, oh ya. sabun peta ya. Pernah saya buat. minimal dibeli oleh seratus ribu anggotanya dulu. Kalau yang namanya ketua sekretaris bendahara terbentuk di desa, berarti ini sudah laku tiga ribu. Dan dia putus sabun. sabun, sabun peta, putus sabun. Yang seribu, hmm. kalau yang desa ini bisa merekrut membershipnya 10 orang, dan keuntungannya, apalagi keuntungannya dibagi kepada rakyat, oh, malah Eh, tadi dulu. Bisa. Luar biasa ini, luar biasa ini penemuannya Pak Ernest ini. Ini sahabat saya kawan, sudah lama. bahkan saya dikasih baju dulu pertama kali itu namanya. Setengah lusin. Iya yes, setengah <laughs> Kupake jurnalis dan ID. Eh, eh, do ID. Eh, apa bawanya tumbek? Oh, tumbek box. Nah, itu kupake berkali-kali untuk tampil di medsos itu masih ada kos-kosnya itu. Nah, ini ada lagi yang saya bilangin, kalau punya ada kalau, kaos nggak lagi? Oh, punya oh, Bapak. Jadi kalau ada punya 100.000 nih pasukan nih. Hmm. Ini ada pembunuhan karakter nih. Hmm. Buat uh, Capres sekarang yang sila. Ya, mau dibunuh karakternya nih. Iya, ini ketutup sama 100.000 berita. Iya, iya, iya, iya. tertutup. Jadi, jadi 100 ribu titik ini buat berita. Iya. Langsung ketutup. Karena yang suka bikin hoax itu portalnya dikit. Iya. Orang itu aja. Iya. Dan kecil. Walaupun dia punya bazar, buzzer, bazarnya pun dikit. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang punya komando bazar 100 ribu. Enggak ada. ada. Ya kalau dia punya seratus ribu, ngasih makannya gimana? Susah itu. Oke. Berarti, Sudah. kalau dia kasih makan seratus ribu buzzer, satu juta aja dia harus menggunakan 100 miliar. Nah, per bulan, bulan, punya bulan, punya duit bulan, punya bulan, bulan, jadi yang akan maju jadi bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, Dapat pemasukan dari iklan, Dapat. Yang. Dan terus, dan, jadi yang perlu dilakukan oleh Capres ini adalah membangun jaringan awal, medianya. Awal, doang aja. Membangun jaringan medianya. Nanti media-media yang sampai ke desa itu dikelola oleh orang yang mencintai Capres ini. Oh, infrastrukturnya ya. Jadi infrastruktur yang perlu dibangun. Ini yang namanya tol langit. Iya. Tol langit. Jadi kalau ada satu desa itu membuat pabrik sabun, satu saja, berarti di dia bisa broadcast ke satu ribu titik. Uh, terkonek antara desa dengan desa yeah. juga terkonek terkonek misalnya gini ini desa A membuat berita, jadi yeah. berita ini setelah diupload, dia langsung jadi headline okay. di portal, portal. headline di, di, di seluruh ribu portal itu, yeah. jadi pas diklik dia kan headline tuh di portal utama. Nah, pas yeah. di -klik, dia langsung pergi ke desanya. Oke okay. di portal itu kan dalam bentuk media, hmm. e, kayak website ya. Yeah. Berarti kan ada followernya. Ada. Ada followernya kan? Ada follower. Nah, follower ini dapat notifikasi itu? Dapat. Jadi sebenarnya, kalau kalau ribu titik ini jadi nih, jadi ya, ada orangnya, hmm. kita bisa mengasih award dan reward. Dengan dua dua kategori saja. Hmm. Yang banyak bikin berita, dan beritanya yang banyak dibaca. Jadi hmm. yang rajin nulis dapat hadiah, dapat dia. yang rajin nge-share dapat hadiah juga ah. dan yang paling banyak di di dibaca orang, di dia, kasih uh, dua kali dapat ya? kasih reward dari Google Adsense-nya iya. dapat di Google, dari portal juga dapat jadi ukurannya ini sangat objektif orang berlomba-lomba mau portal ini. Iya. ini inilah yang perlu bisnis model ini, yang perlu dikembangkan oleh Capres model. Jadi kalau dia jadi presiden ini bisa dilanjutkan. Hey, 2020, eh, aku ini 2029, Saya mau capres. Kok dari sekarang. Oh, dari sekarang ya. Dari sekarang, dari sekarang ya. Ya, rileks nanya. Aja kita bikin media peta yang orangnya seratus ribu. Wih, Karena begini, walaupun saya tidak jadi capres 2029, paling tidak cawapres. Enggak jadi pun menteri kominfo. Kalau karena yang punya seratus ribu orang, itu bisa jadi kontraktor. Kontraktor apa tuh? Jadi kalau BHK hilang. Tinggal disebar aja satu ribu. Tolong, di desa mana dia mana tangkap langsung. Oh, oh, oh, iya. Kayak wanted. Iya, yeah, wanted. Wanted. Cepat. Sisa ini kalau, enter, ini foto cari, tak, langsung ke seratus ribu portal ya Kalau ada. punya orang, satu ribu ya, yeah. ini orangnya hidup, yeah. bernyawa, hmm. dan sekelas pemikiran, sekelas karyansila, kasih Mas cepat tangkap. Kemana lari? Mana desa yang mau dipijak? Hmm. Ada orangnya karyansila. Dan seharusnya negara seperti ini, portanya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Baik. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Ada yang mau disampaikan lagi, enggak? Nah, jadi, yaitu pesan Karena saya. Dalam kapal tadi, pembasan kita. Ya, Untuk, Capres nih, ya. Untuk, Capres, Untuk Capres, ya. Untuk Capres itu yang pertama, mengerti teritorial. Mengerti teritorial. Yang kedua, dia bisa mengkopi dirinya sejumlah Sera, mini, 100 sejumlah, ribu. Seratus ribu. Minimal. Artinya, mengkopi apa yang dia inginkan, apa yang dia sama dengan yang ada di sana. Yang, di desa -desa. Nah, yang ketiga, seratus ribu ini dilatih, dilatih, dilatih. Bagaimana menggunakan portal dilatih membuat narasi secara tidak langsung? Dia dilatih menjadi jurnalis. Ya, yang keempat, yang melatih yang... dari pihak jurnalis sendiri. Ya, awalnya yang melatih kita bisa, nah, yang untuk provinsinya. Ya, terserah. Pokoknya yang melatih itu bisa, yang okay. itu masalah teknis. Ya, teknis. kita bisa membantu melatih mereka okay, dalam okay. bidang jurnalis, dan terus orang-orang yang sudah dilatih ini digunakan. Hmm. Jangan dilatih, dilatih, dilatih, tapi digunakan. Nah, digunakan itu adalah kan dia punya portal masing-masing. Paling tidak, tiap hari dicek cek. dia punya portal masing-masing. ya portal masing-masing ya. Digunakan berita. itu, makanya kita kasih metode tadi. Siapa yang menulis berita, dihargai. Hmm. Ada juaranya, toh. Itu ketahuan enggak? Ketahuan. Ada apa? anonya, kayak rating Ada, ya? ada itu. Di ada, ya? ada rating-nya? Ini, ini, ini BHQ sudah nulis 10, ini temannya 9, ini ketahuan. Itu muncul di website-nya? Ada. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay. Ada. Nah, jadi. Yang seratus 100000 ini untuk pilpres ini bisa digunakan untuk mengawal suara. Jadi ada perhitungan suara itu dipotos sama dia. Oh. Selain untuk arsip, juga sebagai bahan berita. Mm -hmm. Jadi misalnya di desa A. Diceritakan di desa A itu yang, yang menang partai A, yang menang capres A. Gak bisa lagi kawan yang di KPU main. Oke. Okay. Contoh ini mau dicobanya nih. Iya. Yeah. Saya kan punya channel hmm. YouTube MPS ini, ya. dia dia berkembang ha. secara alamiah ya. karena mungkin dia lihat saya kan, ha. Ha. Nah, itu kan ada linknya, ha. itu linknya itu yang disebar, ya. muncul ya, yang dia lihat itu video di YouTube ha. atau di berita uh, baca. Ini kan MPS uh, punya channel YouTube, hmm. itu cukup link link uh, apa? Link channel YouTube itu hmm. ditaruh di portal ini. Portal ini. Langsung muncul podcastnya toh? heeh, hmm. itu ngeser langsung seratus ribu. Untuk ya. satu portal, iya, karena saya pengen muncul, iya, juga youtuber-youtuber muncul, YouTuber Ya, ini cocok. S Untuk youtuber youtuber Youtuber yang belum ada penontonnya, bisa kita agregasi muncul, portal portal, eh, 100 portal iya, kalau saya 10 juta penampakan. kalau oh, oke. Okay. Didorong lagi kalau dia nge-share ke kalau media lagi. Oh, oh itu cepat saya Kayak saya ini punya follower di TikTok, dalamnya ya. doang. Enggak ada ini, saya sendiri mau ngobit -ngobit, ngobit. ikut tiba-tiba empat -tiba ratus ribu. Bisa follower bisa. bisa, oke kawan. Panjang lebar ini ya, nanti ada video berikutnya terkait hmm. saya akan hmm. memperkenalkan diri lewat portal ini. Hmm. Benar gak sekali? Enter itu linknya itu tersebar ke... Uh, 100 seratus hmm. ya, seratus apa dua ratus... Hmm. Eh, apa? Media, iya, media bisa. Nah, link-link media itu yang saya masuk di situ akan kukurutalkan ku bahwa ini nyata. Ya. Nah, jadi sehingga sama sahabat sahabatku ya, ini adalah salah satu pentingnya media, dan ini satu-satunya di Indonesia yang yang yang, uh, yang memiliki, apa namanya tadi, aplikasinya. Aplikasinya, eh, bisa nggak saya tampilkan video aplikasi, tapi enggak enak, ya. Karena sudah contoh-contoh parpol tadi, ya. ya. <laughs> ada contoh-contohnya, dia udah buat banyak, cuma kayak enggak mau, udah kasih. Karena isinya berbagai macam parpol untuk contoh aja. Karena ini orangnya, sahabat saya, yang namanya media kan? Siapapun yang mau menggunakan, ya silahkan. Ya, ya kan gitu ya? Betul. Nah, saya tidak bisa mengajak. Kenapa I, itu bukan ranah saya? Ini karena sahabat saya. saya. Dia mau mem saya lebih jauh lagi, makanya saya bilang kenapa enggak memviralkan capres-capres yang ada atau parpol yang ada? Karena ini teman saya, saya mau diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia siapa MPS. Dan kalau saya guys, karena teman baik, ya gratis kalau saya. Karena mau di mau diuji aplikasi ini, walaupun aplikasi ini sudah jalan, sudah bagus, cuma belum ada yang di. Piralkan sebagai toko kan belum ada. Belum ada. Nah saya mau dipiralkan sebagai salah satu toko oleh jurnalis ini guys. Kalau saya bisa terkenal. Padahal tidak punya duit. Bagaimana mereka-mereka yang punya duit yang mau terkenal. Lebih kencang lagi. Itu lebih dimungkinkan. Lebih dimungkinkan. Itulah saya bilang. Uang bukan segala-galanya kawan. Sahabat adalah segala-galanya. Teman, saudara itu adalah segala-galanya. Yakin. Kalau itu sahabat pertama persaudaraan terus dibangun. Uang mudah dicari, benar Betul. Jadi satu portal itu eh, aktif semua dari provinsi, kecamatan, ya. desa itu semua totalnya berapa? Jadi seratus titik, seratus seratus titik, seratus ribu. Jadi tiap portal itu punya punya portal lagi di bawahnya, anak-anaknya itu sampai seratus ribu. Tiap portal. Karena dia punya kantor kan. Jadi kalau eh gabung akan dapat lagi 1000. Hmm. Yang ada sekarang. Ya. atas nama Jurnalis Indonesia. Ya. jadi kalau kawan ada kawan-kawan media yang mau gabung dengan kita. Oh iya, kalau ada misalnya ini kampanye nih teman-teman saya nih. saya turun. MPS saya bilang wartawan mana ini nih ha. tak keterbuat beritahu bagaimana. Udah dapat saya belum biar kalian itu jadi pejuang saya bilang. Nah, ini juga sahabat-sahabat media yang mengenal saya kan banyak sekali teman saya wartawan banyak sekali setiap saya turun ke lapangan tuh yeah. kalau kalian mau bergabung maju bersama karena saya kenal betul sahabat saya ini Pak Ernest Pak Ernest ini adalah orang yang tidak pelit ilmu orang kalau dia punya kemampuan ini dia bisa transfer ke kalian biar maju sama-sama itulah ini ini yang saya kenal makanya sekarang ada sekitar 200 200 200an 200, 200 apa media, 200 media. media yang sudah gabung yeah. sudah gabung ke sini yeah. ya kan yeah. Nah silakan nah, karena kalau gabung ke sini ada pemasukan kawan ada <laughs> ya kan ada yeah. Oke itu kita ya. karena sudah hmm. ini om48 menit kalau di TNI saya dulu itu satu jam mata pelajaran 45 menit <laughs> jadi ini satu jam mata pelajaran yeah. mata jam pelajaran ke depan. Tunggu, kawan. Bersama NPS, media Indonesia, jurnalis nasional Indonesia adalah garda terdepan untuk memberitakannya yang benar itu benar, ya, salah itu salah. salah. salah. Mereka.